Wah <tuh> Wah sudah bertahun-tahun Akhirnya bisa memainkan GTA SA lagi Wah ini sudah bertahun-tahun ya Ini gue skip aja dulu ya wah guys kita kembali lagi dengan sepeda dengan sepeda yang warna merah ini tapi gua nggak mau pakai sepeda gua mending cari-cari mobil karena di sensasi yang baru ini guys lihat grafiknya ini lebih bagus dibanding yang lebih dibanding yang pertama gue main ya kita juga coba ya curi-curi mobil dulu sama si bapak-bapak ini Pak bener Pak mobilnya saya curi dulu Pak tahu oh, dari grafiknya ini mantap benar guys karena gua, gua udah kasih gratis grafik pakai uh, aduh sorry sorry guys uh, aduh agak kenyang agak kenyang ini gua pakai reality vision yang video jadi grafiknya langsung jadi bagus kayak gini jadi induk untuk visi lawan juga bisa uh, dan nanti kita pilih bakal pilih-pilih cuaca yang mana yang bagus untuk si grafik ini dan nanti juga kita tes hujannya gimana dan sekarang kita jalan-jalan dulu aja untuk menikmati suasana karena gua gak pasang mod yang lain jadi gue pakai mod grafik dulu. Nah, kalau kalian mau request gue ini memasukkan mode apa ke GTA ini, nanti gue langsung pasang. Nah, jadi nanti requestan-requestan mode kalian dijadiin gue mode pack dan gue upload. Has gue upload GTA mod hasil kalian, guys. Jadi kan GTA SA tuh kebanyakan yang ekstrim yang Indonesia ya guys jadi ini kita hasil kalian gitu kan misalnya pengen dimasukin drag atau apa insya Allah gue akan masukin guys mulai dengan cuaca mungkin ya oke kita hey, santai santai ini kebanyakan mobil ya nah coba kita di sini dulu berhenti guys kita pilih-pilih cuaca dulu mana yang mungkin agak bagus untuk kita ajak jalan-jalan sih cuacanya, guys. Tapi ini juga bagus, guys, untuk cuaca. Lihat guys, oh, mantap. Wow, Nih. wah ini mantap, bener sumpah. Oke, okay, kita ke dulu, guys. Ke trainer, oke. Okay. kita ke cuaca oke kita cobain satu-satunya oke. oke, ke rumah oh, rumah Berawan. ini, wah cerah F, cerah F ini bagus tapi kita ajak jalan-jalan dulu si cerah SF ini guys. Uh, you want a good time, honey? What the fuck? Wow, gue nggak mau ngebel anjing. Gue cuman pengen diem di situ. Oh jadi ini, ini kayak cerah banget ya? Wah ini bagus banget yes. apalagi gua udah kasih mod mod yang lain mungkin ya oh iya nanti juga gua bakal mainin gta 5 Redux ya guys beberapa hari lagi sebentar lagi pokoknya jadi gua, gak tahu, ba gua gak tahu bakal ninggalin gta SA. ya jadi gua nanti bakal mod modnya yang di si gta 5 ya guys jadi G gue juga nanti bakal main bakal mainin GTA 5 Roleplay. Jadi gue bisa berinteraksi dengan player-player GTA 5 Roleplay atau sama subscriber gue juga kalau main ya guys. Oke coba kita cari cuaca yang lain lagi guys. Mungkin agak yang lebih bagus kita diam dulu yang nggak ada mobilnya so oh, itu ganggu banget sih. nah kita coba diem dulu di sini guys kita cari lagi oh, berawan yang hujan Lalu kita nah gua kita ajak jalan-jalan si hujan-hujan ini guys Aduh, sorry, sorry, sorry, sorry. Ini enggak kehujanan. Anjing, Oke okay, kita ajak jalan-jalan, jalan-jalan nih, hujan. Oh, kalau kalau hujan enggak terlalu bagus ya. tapi tingkat si hujannya tuh lebih banyak tuh. Efek-efek hujannya -efek. ke mobil ya guys. Noh. Uh, salah kameranya. Tuh no, efek ini kayak yang jatuh ke mobil pekerjaannya pada jatuh ke mobil guys yang harus gue review apalagi aja nih nggak ada mod yang lain guys jadi belum gue masuk masukin jadi biasanya kan gue review-review apa dulu nih review-review kayak drag gitu disini belum ada guys belum ada dragnya gua ini gua belum ada drag sama sekali jadi ya, mungkin gue nanti pasang ya, pasang dragnya Coba kita ke pantai dulu guys. Gimana kalau di posisi hujan gini pantainya? Wih pantainya keren banget cok. Lihat cok. Gue gak? Ya bener gue gak. Pikir kepikir kepikiran Pakai mode di ke pantai loh. Ini baru pertama kali. Loh. jadi deketan sih nggak terlalu ini. Tapi kalau dari jauh tadi pasang itu bagus ya. Atau emang se selewat anjing. Selewat bagus. Begitu kita keliling-keliling lagi ya. Kalau dilihat dili dari sini bagus, guys. Kalau selewat-selewat ini tuh, ah, oh, no bagus. Tapi kalau duduk kayak misalnya gini, bagus-bagus aja sih. Oh. Oke, okay, guys, mungkin segini dulu aja review-review mod GTA nya guys kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like comment and subscribe kalau tidak suka kalian bisa dislike aja gak apa-apa appreciate it buat saya kalau kalian mau request kalian bisa komen atau DM atau mau tanya-tanya silahkan comment dan juga DM gua akan bahas satu satu karena gua sekarang mau fokus lah Mau fokus lagi ke YouTube, guys Karena untuk kemarin-kemarin Selama bertahun-tahun ini Buah sibuk banget Di dunia nyata ya guys Oke okay, see you next time Bye bye